Halo guys, balik lagi sama gue Rafi di channel Rafika Biang pastinya ya Belum apa-apa, udah ketawa aja gue nih So, kali ini kontennya masih sama, masih tentang reaction Gue kali ini mau reaction video-video di Twitter Gak tahu kenapa ya, Twitter tuh makin hari makin bahaya aja gitu Entah tweet orang-orang, entah kasus yang dibahas Makin aneh-aneh aja Twitter So, tanpa berlama-lama langsung aja kita meluncur ke Twitter Tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe, di like, dan di komen dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu Dan channel gue berkembang Jangan lupa di-follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik ke sosial media gue lalu follow Langsung aja kita meluncur ke Twitter ya <laughs> Oke okay, tanpa berlama-lama ini gue reaction, reaction video aja ya Aduh gua <laughs> Baru mulai udah mau ketawa ini Soundnya sengaja gua mute ya, gua matiin karena Gua takut kena dolar kuning ya, takut kena copyright So langsung aja kita play videonya <laughs> Ini orang-orang Indonesia loh, ini trotoar Indo ini gue gak tau di mana sih top ini, tapi kayaknya di daerah Sudirman deh. <Gelihilir usia> Entah apa maksudnya ini orang-orang ini ya. Kita baca captionnya ya. Outfit kriminal, outfit kriminal gitu. Lo ngapain, mau ngerampok bang? Ah, huh? mau ngapain? Udah gitu di Jakarta tuh bukan di luar negeri ya yang panas Eh yang panas, yang dingin Lu pakai pakaian kayak gini di Indonesia Keringetan boy Keringetan, sumpah <laughs> ah ya gini masih dibuka kaosnya <laughs> Tapi jaketnya tebel Asing, <laughs> ah, tutup mukanya warna merah, bagus banget Kayak homelon lu ya Kayak penjahat homelon, hmm, tangannya bagus banget gak tuh ini lagi pakai parka Tebel Aduh gak ngerti lagi gue lu nonton Nonton apa sih bisa sampai, Eh cuy ada yang aneh tuh Sampai bentar ya Megang rokok Tadi ada yang aneh Tuh lu lihat gak sih Sini deh Celananya bolong semua cuy Gunting sendiri apa gimana lu Ajaib banget cu Ajaib Ajaib Ajaib Ajaib banget Gue sampe aus yang melihat kayak ginian ya Sumpah celana bolong semua cu Terserah Terserah Lu pada nonton apaan sih bisa sampai kayak gini Referensi lu apa sih menjadi gangster apa gimana lu? <SILENCIPAN> ini video yang kedua nih ya, eh, video yang tadi udah lah ya. coba kalian komen, menurut kalian gimana? kalau kalian yang pakai outfit itu, apa perasaan kalian? coba tulis di kolom komentar. <SILENCIPAN> <SILENCIPAN> kita pakai handphone dulu, lupa. oke, okay, langsung kita play ya dari awal dulu nih. Jatuh. Jatuh. Jatuh asik <laughs> Dari awal video ini temennya udah bilang ya. Jatuh, jatuh. Jatuh asik banget nih. Jatuh asik banget Jatuh asik banget. dimana mana asiknya? lu sebagai penonton iya asik banget. Dia yang jatuh pasti kesakitan. Tapi apakah yang terjadi selanjutnya? Langsung aja kita play. <tuh> kontenin lagi nih takut? kita ulang ya. <tuk> kontenin lagi nih kontenin lagi nih, upload upload. Nah, setiap hari makin hari makin aneh-aneh orang, makin pengen punya konten gitu, makin mencari-cari konten apa semua orang sudah menjadi budak konten atau gimana ya dari awalnya udah ugal-ugalan ini orang naik Astrea ya, ugal-ugalan di jalanan yang gak terlalu besar bukan di jalan raya di jalanan gang nggak pakai helm. Hmm. udah mau jatuh tuh tadi tuh kayaknya tuh kayaknya nyerot tuh ininya remnya tuh kita lihat apa yang terjadi ya, ya, ya sesuai ekspektasi kita semua ya, sesuai sekali. ini muka orang ya, ini plat nomornya AD, AD itu Jawa Tengah kalau nggak salah, Jogja atau mana ya? 5237 TG, viral boy boy, viral boy. nanti kalau mamanya anak ini ngeliat. Tolong ya, untuk mamanya, untuk bapaknya. Tolong, anaknya dididik lagi dengan cara... Suruh <tune> <tune> ah, apa kek? begayaan banget, udah pakai celana pendek nih. Dia beset-beset gak ya? Gak pakai helm. Oh, lagi nih, <tune> Aku takut. Oh <San> ah, bocah goblok, bocah goblok. Ada aja ya anjing, anjing. Oke, next. apa tuh? Pesan moral, pesan moralnya untuk video ini. Janganlah kamu menjadi manusia yang tolol ya. Jangan. Kamu boleh bercanda di jalan tapi tidak boleh melukai diri sendiri dan merugikan orang lain Itu merugikan orang lain tadi ya Udah nabrak warung orang tuh kayak itu <laughs> Next, next, next Aku ketika melihat Harley Ternyata beneran ada yang horny nol putah gitu guys tuh kita kayak cuma parkir oh, ini. perhatikan yang baju biru kita ini kita parkir ini. Oh. Hey. Uh. eh si goblok ngapain anjing ih anjing ini kenal pot panas loh ya. ini harley loh bukan motor biasa harley dimana harley pasti lebih panas kenal ya Oke, sih doing, man. Oh, kayaknya nggak ditempelin, cuma di depan dia tuh berharap hembusan-hembusan anginnya doang. Bro, what the fuck? Anjing aneh banget, Cuk. Cu. Goblok. Eh, coba kita ulang ah. Goblok banget. baru lama tidak Oke, ini di Senayan City ya, di mana orang-orang kopdar moge-moge yang di CC tertentu boleh parkir di tempat ini gitu. ini orang ini. Dia jalan dari jauh ya, karena kayaknya dia udah tahu nih di sini udah ada Harley lewat. lari cuy lari lari segitu engasnya eh, dia ya 48. itu guys tuh kita kayak cuma parkir perhatiin yang baju biru hmm. perhatiin ya kita parkir hmm, dia ngomong tuh boleh gua foto gak? mungkin gitu kali ya alkotnya masih nyala dikituin cuuu cuuu Ya sange sama kenal pot goblok gak tuh anjing Mukai pakai masker lagi anjing Gue berharap ngeliat mukanya lagi Anjing biar viral nih orang nih Kelainan apa gimana anjing Kenapa harus gitu sih Ih kesel banget gue anjing Gue kalau jadi yang punya motor lu ngapain goblok Ih, ih. Anjing kesel banget gue dah Kok jadi gue yang kesel apa sih apa? Ya, anjing kayaknya sama tuh, yang belakang kayaknya sama <tuk> nih, digituin juga what the kayaknya yang belakang sama tuh, digituin juga tuh ya kok oh, masuk vlog gak? Ya? Hah? masuk vlog gak? Ya? masuk dong tadi. Yeah, nih tadi yeaaah, bang nih ya itu tadi orang lu ngapain anjing? kenapa? lu tadi orang ngapain itu? nih ngapain anjing, what the fuck? anjing aneh banget nih orang nih Cuk. kenapa harus? mungkin dulu waktu kecil ya dia suka, kan di rumah-rumah tuh suka ada pancuran, kalau hujan tuh pancuran yang besar-besar nah dulu kita tuh kalau kecil suka <laughs> narik celana nah ke situ tuh, mungkin sensasinya sama kayak gitu tuh sensasinya ya anjing tapi aneh banget kenapa harus kenal pot anjing panas goblok aneh banget cu anjing nih orang gak normal sumpah oke okay. Udah paling benar nonton konser ricuh nonton bola rusuh emang paling benar nonton bokep <tuk> <tuk> emang udah paling benar kayak bener benar kayak paling benar udah paling benar <tuk> <tuk> ya gimana ya gimana cuy nonton konser icu nonton bokep eh nonton bola rusuh eh, emang paling bener nonton bokep eh, ya udah bener memang ini bener-bener <laughs> oke okay, next ada uhti-uhti ya kita stop dulu kita mulai dari awal coba kita dengerin dulu musiknya apa nih Oke, musiknya itu ya. Kita stop pakai musik takut kena copyright nanti dolar kuning tidak cuan tidak cuan tidak cuan ya. Di sini terlihat sekelompok anak muda Dimana mana gendernya wanita. Dan dimana dia mengenakan kerudung sedang menuang Coffee Beer CB Coffee Beer. Pertanyaannya gini ya. setahu gue nih coffee beer kan nggak mengandung alkohol ya Oke okay. jadi nggak salah tuh cuma kenapa five-nya seolah-olah minum-minuman keras hmm. keren banget itu seolah-olah itu nol alkoholnya sumpah alkoholnya nol Kenapa lu berasa five-nya minum Amer gitu nah lu five-nya seolah-olah minum jack di Hm, jadi solo lama ya kalian ya, bagus bagus. Nonton di mana kalian yang meniru di mana kalian nonton apa gitu referensi kalian apa bisa sampai kayak gini gitu. Itu tidak memabukkan itu nol alkohol ya. So segitu aja video kali ini, nggak ada yang aneh sih sama ini cuma vibe nya solo lola. Mabuk nih bro, mabuk bro, mabuk bro Snapgram, snapgram Biar teman-teman yang lihat Ih anjir dia mabuk loh ii. Mungkin seperti itu berharapnya So, aja video kita kali ini ya Coba komen yang mana Yang menurut kalian paling aneh dan paling lucu Langsung di komen aja So, sampai ketemu di video selanjutnya Tapi sebelum itu jangan lupa dong Di like, di komen, dan di share ke teman-teman Di like, di komen Eh, apa sih?